Daripada kamu yang kaya, mending buat aku buat sendiri. sendiri. Tanya Jin bisa mengabulkan permintaan. Kenapa saya mau jadi kaya nggak bisa? Oh tentu tidak, tidak, boleh. tidak boleh. Kekayaan, kekayaan itu, itu harus dicapai dengan kekayaan. usaha. Berarti selain kaya kamu bisa mengabulkan. Kamu mau ini? Wow kebetulan. Aku gak punya. Silakan untukmu, bergunakan, bergunakan dengan baik ya. ya. Terima kasih, Baby Jin. Eh, Uta Jin. Oh iya, Baby Jin. Sebenarnya kamu dari mana? Dan siapa namamu? Nama Namaku Uta. Kamu, Uta. Uta. kamu, kamu boleh, boleh memanggil saya, saya. Uta, Uta Jin. Jin. Aku berasal, aku berasal dari Karangreja. Karang Karang Yaitu, Yaitu itu, Kota Brebes. kamu boleh memanggilku yoga Aduh, orangnya sendiri berkliwat Sapa sih yang gaji korbaninya? Hah, korbani ketika Kenapa, Kang? Kenyang lagi ngelih? Kau nggak apa-apa? Kau nggak apa-apa, kakang. Alah! koro! Acak tak periksa, bujon acak tak periksa, bujon. Hmm? Dia siapa? Botol kang. Habis, Peter tak kawal takut. Huh, putadin. Gimana kamu? Kamu gak apa-apa. Putadin. -apa. Putadin. Apa ada, ada apa kak sebenarnya diambil masalah kecil Loh, kok hilang jangan jangan